Ya Allah daun mede, paya sambel ikan petek lihat lalapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin Di channel youtube Hirlia TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru terhangat Dan update seputar Ayu Tinggi Bagi sambal semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe -nya. Tekan tombol lonceng Notifikasinya agar kalian Selalu mendapatkan informasi Informasi terhangat Tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Ini gaya outfit Ayu Ting Ting Dari hari pertama Lebaran, hari kedua dan juga hari ketiga Bahkan hari keempat hari ini Inilah penampilan Ayu dan juga keluarga yang sangat membuka dan pastinya menjadi sorotan. Di hari pertama Ayu Ting Ting dan juga keluarga menggunakan outfit dengan warna biru Hari kedua, Ting Ting juga menggunakan warna yang senada dengan hari ketiga, yaitu agak sedikit coklat. Aksinya baju-baju tersebut dipesan dan dibuat oleh para desainer Indonesia yang ternama, yang masih yang sudah dipesan jauh-jauh hari. Karena semua penampilan Ai Ting dan juga keluarga sangat luar biasa dan meninggalkan outfit Ayu Tingting bersama dengan keluarga di sini sini Ayu Tingting ketahuan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk dokter ganteng Koko Kriyo si langsung dari Instagram Ayu Tingting dengan memposting fotonya bersama dengan Koko kriuk Ayu Tingting mengucapkan happy birthday Koko kriuk panjang umur murah rezeki dan pastinya sehat selalu siapakah sosok dokter ganteng ini beliau adalah salah satu dokter di Dermapro Jakarta yang selalu mengurus mengenai kecantikan Ayu Ting Ting mulai dari perawatan wajah, muka dan juga seluruh badan inilah sosok Koko Kriuk yang memang sangat dekat dengan Ayu Ting Ting semoga doa-doa terbaik selalu terlimpah curahkan kepada Ayu dan juga keluarga terutama yang sedang berulang tahun Koko Kriuk Ubin juga mengucapkan selamat ulang tahun semoga panjang umur amora rezeki meninggalkan berita Ayu Ting Ting bersama dengan dokter tampan dan jika rupawan serta kaya raya di sini ayu Ting Ting baru saja memposting kebersamaannya yang sedang makan dengan ala kadarnya dengan sambal ikan petek dan juga lalapan-lalapan yang memang khasnya orang Indonesia Wah, sayur asem ditambah ikan asin, lauk panas dan juga pastinya sambal dan juga ada daun silut yang panas. Wah, wah wah semuanya serba menggugah hati di pemirsa. Apalagi daun-daunnya yang super hijau menambah pastinya nafsu makan. Sel semuanya ting ting sederhana namun bermakna dan pastinya sehat. Inilah kesukaan, kegemaran Ayu Ting Ting saat makan. Walaupun dengan lauk seadanya, namun Ayu Ting Ting sangat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu ta'ala Agar sama semua, di sini juga Bibin memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang dilansir langsung dari Bronis TV. Penampilan Ayu dan juga semuanya nih. Selamat menikmati makanan yang sedang dilahap ya oleh Ayu Ting Ting Semoga sehat selalu untuk Ayu Dan semoga semua yang penonton channel ini diberikan kesehatan, kesembuhan Dan juga pastinya diberikan rezeki yang berkelimpah Amin, ya roh agar roh Agar semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Yang menilai langsung dari story Ayu Ting Ting Tanpa huk dan juga tanpa masalah sih Agar semua selamat menyaksikan Mimin akhir wassalamualaikum Insya Allah kenikmatan itu sangat berasa Ya Allah daun mede, paya, sambel, ikan petek, lihat lalapan Aduh kangkung, aduh Lalapan daun mede sampe segitu banyaknya, ini ada pare juga ada oncom makasih banyak mencangku tersayang aduh enak paling enak hmm, daun mede sama yeah. ikan petek aduh masya Allah nikmatnya ya Allah hmm, sambal cucu etotol. cocol gontok cocol sama yeah. daun mede hmm. Hmm, bismillah Mm. Oh. Mm. ya. Si daun mede yang paling enak hmm. sambal hmm hmm hmm Enggak ada yang lebih enak Selain ini Aduh Gara-gara kemarin kita makan Di rumah encang kita Lebaran, Kita minta masakin lagi Madoi Udah paling the best bun Hmm. Hmm. Hmm. Ini Hmm. Menurut kita, ini udah paling enak. Hm, best. Ah, terakhir. <Susur> Asyik, nyantai banget dia uh, keren, Aduh, aduh. banget. Wembo, wembo, wembo, asyik. Ah, oh, besok bisa ngangkat koper keren. nih. Hei, hei, hei, anak cantik. Hei, boleh? Hei, boleh? Hei, boleh? Oiya, ke dekat di sini disregy di banyak shit mana wala sinjungnya eh dia jangan sakitan di you don't understand the pain of friends you don't ever want to give me way you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil food Only coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I.